Pada ini juga dikenal sebagai simbolisasi wilayah melindungi raja Dan seluruh olah perkembangan zaman Pada ini dapat disaksikan pada pertunjukan acara permencahan masyarakat Aceh, sipil dan Segur Sebagai rangkaian prosesi dalam mengantar-mengkul kepediaman anak-anak selain itu tali juga merupakan lambang kebersamaan, kegotakan serta persaudaraan. Kami dapat kita lihat dan cermati dari penyajian tali dampak, tepat bersama dalam penyesuaikan setiap gerakan. Sehingga tali dampak yang dikenal melekat sebagai rungnya orang singgih. Juga penari dari tali dampak ini harus benar, karena beberapa gerakan dan tali dampak ini dilakukan secara berpasangan. Pada upacara pernikahan, kita dapat melihat empat 8 orang penarik beli tarik Mempelai pernikahan dan menari berputar-putar Membentuk pernikahan dengan menggunakan langkah Yang serupa dengan langkah silah Tarik ini selalu beri Berat musik tradisional Yang terlalu dua buah Rampai dan carang tayu Cair saya pada tarikan ini Pada tahun ini menggunakan bahasa sikil yang khas Menyesuaikan posisi saat penajakan selama perjalanan kulit menuju rumah pengantin wanita atau anak dalang rombongan ini serta bahasa singkil tersebut ketika rombongan sudah sampai di depan pintu itu anak di Mari datang kembali oleh pada tahun khususnya masyarakat saya Ali imas Esi Murni Isbandi Mahdaruyeh, para tamu sih saya rahmat, fitri, budaya, simpani, sambil, dan joki busaniman. Kameramen Ziva Imas 2, RBN kurang anggota, d dan Posko, Ino, Esi Murni, RMA petani pemuda pemudi Kota Subulsalam di bawah binaan Bung Eni Saputra Kuso sebagai ketua KNRI Kota Subulsalam Hadirin yang berbahagia mari kita sambut Tari dan...